Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang aris di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang aris di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang aris di bulan Agustus tahun 2021.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 jika support energi sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Aris di bulan Agustus tahun 2001 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saja kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang Aris adalah ten of sword ataupun 10 pedang secara umumnya ten of sword itu diartikan sebuah pengkhianatan dari dalam diri sendiri dan dari orang-orang terdekat orang yang ia sayang orang yang ia cinta serta orang yang ia percayai yang akan berdampak negatif kepada kesehatan dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang aris di bulan Agustus tahun 2021 kesehatannya akan mengalami penurunan mana di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia sayang orang yang ia percaya yang di dimana disini akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Kesehatan seorang aris akan mengalami penurunan di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana di sini anak seorang aris akan mendukung men-support seorang aris agar paket on untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan paket dari pengkhianatan tersebut. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di emperor. Secara umum di emperor itu diartikan orang yang berkuasa, raja yang berkuasa, orang yang berpengaruh, orang yang mempengaruhi. Dan jika kartu di emperor kita gabungkan dengan kesehatan seorang aris di sini menggambarkan. Kesehatan seorang Aris akan mengalami penurunan yang dimana di sini mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia sayang, orang yang ia percayai, yang dimana di sini juga diprediksikan bahwa saja pengyanatan ia dapatkan dari seorang pasangan dan disini seorang anak akan mendukung, mensupport seorang Aris agar bangkit dan move on mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi untuk kartu keuangan seorang Aris adalah suyopon tangle ataupun Tiga poin sejarah umumnya trivotal tahlil itu diartikan stabil sudah terjadi. Kini saatnya membuktikan kepada orang lain yang dimana di sini keuangan mengalami peningkatan, keuangan mengalami kestabilan. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan aris di bulan Agustus tahun 2021, keuangannya berada dalam posisi stabil, posisi zona nyaman, dan ingin membuktikan kepada orang lain yang dimana di sini bukan berakhir ya. Dan di sini digambarkan seorang aris akan suka berbagi kepada orang-orang, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan lebih meningkat lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan usaha akan dilakukan oleh seorang aris, yang dimana di sini tujuannya untuk membantu orang lain, yang dimana juga di sini tujuannya untuk membahagiakan orang lain, yang dimana di sini keuangannya akan semakin meningkat lagi, dan untuk sebuah energinya ini adalah Queen of Pentacle. Cara memikirkan kontak itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan aris, serta seseorang yang sudah dewasa, dan di sini menggambarkan. Keuangan seorang Aris berada dalam zona nyaman, zona stabil yang dimana di sini ia dapatkan dikarenakan Suka membantu orang lain, suka bekerja dengan tujuan untuk membantu orang lain di samping membahagiakan keluarga serta pasangan sendiri Dan di sini tidak tertutup kemungkinan apapun usaha pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang Aris Akan selalu didukung, didoakan oleh seorang pasangan agar semakin sukses serta mendongkrak keuangan lebih bagus lagi Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan keuangan seorang Aris di sini mengambarkan Orang yang berpengaruh, orang yang men seorang Aris untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi adalah seorang pasangan, orang-orang terdekat serta orang yang Aris bantu sendiri di bulan Agustus tahun 2021. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan keuangan itu reski akan semakin terbuka, yang dimana di sini terjadi dikarenakan seorang Aris suka membantu orang lain. Dan untuk kartu -kart pekerjaannya adalah... Six of One ataupun anam tong Tongan. Secara umumnya, Six of One itu diartikan pencapaian kemenangan, peningkatan kemenangan, serta peningkatan karir. Dan di sini menggambarkan untuk keadaan pekerjaan seorang Aris di bulan Agustus tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan kepercayaan untuk memimpin sebuah perusahaan, untuk memimpin sebuah usaha, untuk memimpin sebuah tim yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan Keuangan lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan Bahwasanya usaha seorang aris yang ia lakukan sendiri, yang ia bangun sendiri akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini usaha tersebut akan mendongkrak keuangan kehidupan Karya itu lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan kepercayaan yang diberikan kepada seorang aris mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah. of cup.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 Pencapaian karir, pencapaian kemenangan karir akan didapatkan oleh seorang Aris yang dimana di sini seorang Aris akan dipercaya akan memimpin sebuah pekerjaan yang dimana kepercayaan tersebut diberikan oleh orang-orang di sekitar ataupun orang-orang terdekat Aris sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya kesuksesan di dalam karir akan didapatkan oleh seorang Aris yang dimana di sini dikarenakan doa dan dukungan dari pasangan serta keluarga Aris sendiri dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Aris di sini menggambarkan Sosok yang mempengaruhi kepada kehidupan, karir seorang Aris di bulan Agustus tahun 2021 adalah seseorang yang dekat dengan seorang Aris serta seseorang pasangan yang selalu mendukung mencoba seorang Aris agar mendapatkan peningkatan karir yang dimana sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu hubungan asmaraannya adalah Five of Cups ataupun 5 Piala Secara umumnya Five of Cups itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat harapan serta melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Aris di bulan Agustus tahun 2021 hubungan asmaranya sedang di dalam kategori berusaha berjuang untuk melepaskan masa lalu upon dari masa lalu dan di sini melihat satu peluang untuk mendapatkan kategori kebahagiaan hubungan asmara dan di sini masa lalu yang ingin ia lupakan adalah pengkhianatan yang diterimanya yang akan berdampak negatif kepada kesehatan yang didukung penuh oleh seorang anak serta seorang anak akan selalu mendoakan kesehatan seorang aris dan di sini kesempatan akan ia dapatkan dengan cara mendapatkan pasangan yang lebih bagus yang baru yang lebih baik yang dimana di sini akan mampu mendongkrak kehidupan mampu mendongkrak hubungan asmara lebih bagus lagi jadi di sini disarankan untuk hubungan asmara baiknya mencari seseorang yang baru dalam mempertahankan orang yang sudah mengkhianati yang dimana di sini akan Mendapatkan hubungan asmara yang lebih harmonis, lebih bahagia di bulan Agustus tahun 2021 kepada seorang aris, dan untuk support energinya adalah pain of cup. Secara umumnya, pain of cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang aris, serta seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang aris, disarankan mendapatkan pasangan yang lebih baru, pasangan yang lebih bahagia, yang dimana di sini. Jangan mempertahankan pasangan yang sudah mengkhianati yang akan berdampak negatif kepada kesehatan Sini disarankan juga kepada seorang Aries baiknya dari masa lalu mencari pasangan yang baru yang dimana sini disimbolkan Queen of Cup merupakan pasangan yang baru yang dimana akan berdampak positif kepada hubungan asmara yang lebih bahagia di bulan Agustus tahun 2021 Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Aries Disini menggambarkan Sosok yang berpengaruh kepada hubungan asmara seorang aris di bulan Agustus tahun 2021 adalah seseorang yang sudah matang pikirannya yang dimana sini dikategorikan seseorang pasangan yang dimana juga membuat kebahagiaan keharmonisan kepada hubungan asmara seorang aris di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang aris sini berada di angka 10, 13, 36, 65, dan 58